dua angka berarti 420 ratus persen dikurang dua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 4temu lagi sama Panopal dalam pembelajaran persen. matematika contoh nomor satu 60 puluh persen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 0,5 Jadinya ditambah, karena ini dua angka, berarti jadi 0,50. 1,1 Berarti satu, satu, satu, satu, satu, satu, satu,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 kita jadikan ke dalam Desimal dulu 3 1 per 2 Berarti 3, Taruhin 0 10 bagi 2 5 Dikurang 0,75 Sudah Desimal Dikurang 12 120%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 Kita samakan dulu bentuk pecahannya. 1 per 2. Berarti karena di bawah, di atas lebih kecil. Berarti tambahin 0, sini tambah 0. 10 bagi 2 sama dengan 5. 0,56 ditambah 0,56.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 2 6 kurang 2 4 0 kurang 3 nggak bisa pinjam jadi 10 10 kurang 3 tuh Q ini tinggal 0 berarti 0,74 dalam bentuk desimal Bagaimana jika perintahnya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 Susun ke bawah, 50% ditambah 56%, sama dengan 606%, dikurang 32%, 6 kurang 2, sama dengan 4%.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 ini tinggal di ya tidak kurang 2 1,8 diku ditambah lagi 0,60 nol di sini 14 12 2,40 Bagaimana jika dari soal tersebut diperintahkan untuk berubahnya atau menjawab dalam bentuk persen. Ini kita rubah jadi persen. Karena udah dua angka, berarti 420 persen. Dikurang, 240 persen. 240 persen. 240 persen dikurang. 0